Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Nikola Surya Tjantol. Nah di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek Elevated Trail Joglo. Nah untuk di mana nih? Utaranya Jebel Joglo sedang dilakukan proses apa nih? Joglangi jalan buat masalah, selokan. Nanti di atas itu di atas ini selokan itu kan ini kan sebataran, belum ditutup nanti ditutup buat trail nah itu relnya, jangan kepasang. coba saya zoom ya nah itu relnya rel ganda nah ini menggok ke sini, tapi ya aneh si modelnya, kok juk-juk langsung menggok kenapa enggak dilurusin aja dulu itu kan nantar nah itu kan nah, menggok itu belok nah kenapa enggak bisa jajarin sama yang sebelah kanannya atau yang lawas Ini saya main, agak cepat aja lah update-nya. Jadi intinya tempat nih jadi rel tuh pinggir jalan pas ini. Coba lihat sini aja biar enggak panas. Nah, di ya. Tuh di posnya ya seperti itu. Dadak buat selokannya, tepat buat srekon beton. Tuh di sana. Ini sedang ngerok, ya kalau itu buat ngajubringi. Tegalan bantalan, tentalannya untuk nanti dipasang rel dan itu rel-relnya. Ntar udah kecil. Lah. Nah, tuh tuh. Itu, itu. itu rel. Itu buat balasnya nanti. Hmm. Jadi kalau informasi yang saya terima mungkin dalam bulan Juni ini bulan Juni nanti di sini sudah dipasangi rel <klihat> jalur, jalur kereta buat sementara pindah ke sebelah sini dulu jalur lintasnya itu ya sebelah sana nanti dihancurkan buat proyek elevatennya, nah gitu. Untuk posnya mungkin lagi juga dipindah ke sana yang atap biru itu yang di sana tadi sudah saya update kan Wah gila panas ya ngotak nah, itu dan mungkin lelaki ini dia lewat proyek ini rencananya bakalan rampung sekitaran bulan Desember 2022 untuk yang tahap 1 untuk yang tahap 2 nya 2023, nggak tahu tepatnya kapan bisa kurang tahu nah, disini aja. itu pas Joglonya seperti itu ini perintasannya kemungkinan loh nanti digeser. Geser ke sini ini, Ke sebelah sini geser ke sini. Nanti perlintasan palangnya, palangnya digeser ke situ. Kan relnya juga digeser. Iya, e, yang saya bingung ya kenapa tuh loh kok jalannya, jalan relnya tuh loh harus menggok atau bengkong ke arah kiri. Kenapa enggak disejajarin sama relamanya Apa ngikutin ya sebelah selamanya gitu Itu yang sebelah selamanya Saya kurang berani update Soalnya banyak pekerja coy Dan saya nggak punya surat izin hmm. Takutnya ya dimarahin kayak pas itu Ini karena backlight jadinya gelap. Hmm, coba saya ke mana ya? Ke sana, kurang safety ya. mungkin coba saya ke perlintasannya ya. Nah ya, untuk di sini sepertinya sudah dipasangin itu apa uh, selokan di sini. untuk arah perlintasannya seperti ini dan saya sekalian hunting bisa Akhirnya ada di Nah, uh, tuh. itu selokannya yang untuk nyebrang ke joglo nanti kemungkinan sedang mengenang itu pas jepel joglo yang bentar lagi pindah jadi bukan joglo lagi jadi limas 62 PT Wijaya Karya atau PT Wika itulah teman-teman videonya mungkin segini dulu nanti kalau ada waktu saya updatekan yang sebelah sana mungkin pagi hari, pagi-pagi buta itu saya update -kan aja jangan lupa like, comment share, dan subscribe serta nantikan video update saya yang selanjutnya mantap JPL Joglo